Nanti mama doain diri juga supaya diri bisa jadi anak yang baik, istri yang baik. Amin.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 setukar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar diberapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya ada berspesial buat kita semua fans dari Lesti Daily persahabat ya yang mana tentunya Dede Lesti kembali akan meluncurkan brand terbarunya persahabat ya akan launching besok pocket copy luar biasa persahabat ya mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk usaha Dede Elasti kejaran launchingnya akan hadir besok jam 12, persahabatnya di di Sofi Glowing Community. Bersahabat ya, kita dukung untuk usaha dan karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, persahabat kita lihat ada unggahan spesial banget nih dari ayah kejora. Di aku pribadinya, ayah kejora mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan sisa semalam. Persahabatnya momen ketika menjenguk kaseti. Tentu yang baru saja melahirkan Tuh kita lihat ada foto cute Bang Eno yang digendong oleh Bang Putra Siregar Dalam postingan tersebut langsung dituliskan sebuah kalimat caption oleh Eka Jora Disitu tertuliskan Bang Putra lagi gendong baik kurang gizi Ed Moreno Pratama Wow Bikin cute banget persahabatnya. Langsung dibalas komentar oleh Bang Putra nih. Moreno cemburuan banget ayah Tuh bersama dia Bang Eno kaitannya cemburu banget tuh Luar biasa memang kebersamaan dari keluarga Lesla Yang selalu membuat kita bahagia dan bangga Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Instagram, Lesti official mengatakan dalam kolom komentar, "Ya Allah, gimana nanti kalau udah sah? Leslar punya anak bahagia kalian, bahagia kami." Itulah respon dan dukungan serta doa para sahabatnya dari fans yang selalu mendukung buat idola kesayangan kita. Mudah-mudahan Lesi dan Bilar tentunya secepatnya bisa mendapatkan Les Lar Junior sahabat ya. Doakan yang terbaik dan doakan mudah-mudahan rangkaian acara akad pernikahan nanti selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Selanjutnya sahabat kita lihat di sini ada unggahan spesial banget ya kabar terbaru Soal Lesti Kejora yang mana tentunya diunggah oleh akun di Instagram Bang Derry. Di situ Bang Deri mengunggah sebuah postingan foto Lesti Kejora sedang di lokasi syuting Rizky Bilar, Pak ya. Dan tentunya sedang bersama salsa luar biasa Bang kedekatan Dede Ung Lesti bersama kebondakannya Rizky Bilar, Pak ya. Supaya kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Derry. Di situ dikatakan si Dede lesti kejora belajar dulu dia nemenin suami kerja sekalian belajar suapin anak tuh persahabat ya emang banget nih lesti selalu mendukung dan selalu menemani Rizky bila syuting walaupun tentunya kita jarang melihat. Dedek Lesti kejora setiap harinya menemani Rizky Bilar Sutik Akhirnya kita mendapatkan kejutan malam hari ini persahabat ya Kita lihat nih, ini momen luar biasa Dede Lesti lagi suapin keponak-keponakannya Rizky Bilar Luar biasa, suatu kebanggaan persahabat ya Ini adalah gambaran ke depannya Amin, mudah-mudahan selalu berikan kebahagiaan Kelancaran untuk Lesti dan Rizky Bilar dan tentunya para sahabat ya kita lihat juga ada momen spesial banget berikutnya Ada sebuah ungan spesial ini Dede OST kejurauan terlihat sangat cantik banget malam ini para sahabat ya Luar biasa tentunya kesetiaan Dede OST diperlihatkan malam hari ini para sahabat ya Bahwa dedek benar-benar setia selalu tentunya mendukung, mensupport apapun itu untuk calon suaminya yang mana banyak sekali komentar serta pujian dari para fans Untuk BDLST ke Di sini tentunya ada komentar dari akun Instagram Balkis Anuskroposonglima mengatakan Matt Mallon juga matanya masih seger gak mintu bersahabat ya Luar biasa memang tentunya kita selalu menunggu kabar-kabar baik Kabar-kabar baru soal Les dan hilar, Mudah-mudahan tentunya dari Allah Yesus dan rezeki selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan persahabat ya. Tentunya kita selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk hubungan idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan baru, kejutan bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Jadi informasi di malam hari ini persahabat bagi tanggapan kalian Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.